kamu mau handphone apa sepeda? handphone Hah? handphone kamu hadiahnya mau jeruk apa pisang? pisang Hah? pisang, pisang. oke okay. pertama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita bisa hadir di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun yaitu menghadiri acara kegiatan peresmian ruas jalan keongan batas rakin ruasnya adalah 205 pada kesempatan ini perlu kami sampaikan sekaligus juga melaporkan pak gub bahwa eh, di Kabupaten Grobogan itu teralokasi anggaran di tempat kami hampir 314 miliar yang dimana terbagi menjadi dua bagian belanja yang untuk belanja modal hampir 258 miliar, adapun belanja operasinya 55 miliar. Namun demikian untuk tahun 2022 sudah clear semua tidak ada satupun kegiatan yang tertunda, semuanya sesuai dengan target. Dari 100, 258 miliar, hampir 176 miliar itu untuk e, menangani jalan, Pak. Dan kebetulan dari 176 itu ada berasal dari 5 sumber dana. 5 sumber dana baik DAU untuk 39 paket pekerjaan, DID untuk 1 paket pekerjaan, kemudian DAK untuk empat pekerjaan dan kemudian yang ini dana pinjaman Pak itu 37 paket pekerjaan. Dan yang terakhir bantuan provinsi ada dua paket pekerjaan tapi untuk ukuran kabupaten kami jumlahnya luar biasa sekitar 21 miliar untuk bantuan provinsi. puluh 21 miliar ini kami biayai untuk dua paket pekerjaan Pak. Yang pertama yaitu Ruas jalan Gadoh, Bunung Tumpeng, di ruas 323, di daerah Karangrayung, Pak, sebelah barat. Itu ada sekitar 3 miliar, itu bisa menyelesaikan panjang jalan beton hampir satu kilo lebih. Dengan lebar 4 meter, dan juga nilai kontrak dari 3 miliar eh, ter... apa... Tersepakati lah, tersepakati antara kami dengan penyedia pihak ketiga 2,8 miliar. Kemudian yang kedua yaitu ruas jalan Keongan Batas Ragen, ruas 205, di mana panjang ruas Batas Ragen adalah sekitar 8,3 km. Namun bisa di cover dengan anggaran dari, dari bantuan provinsi sekitar 18 miliar. Dalam proses lelang ternyata... Kami bisa berhemat sehingga kontrak kami hanya 16,9 miliar. 16,9 miliar dan itu terkontribusi untuk bisa menyelesaikan jalan beton hampir 6 km Pak. Dari 8,36 km. Sisanya kebetulan kami backup pakai dana pinjaman Pak. Jadi ruas jalan keongan batasagen Sagen saat ini sudah 100% selesai sampai Sagen. Gitu, pak dan selesai sampai saat ini. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, dengan adanya bantuan dari Pak Gub tersebut, kami merasakan, masyarakat sini merasakan adanya eh, apa? peningkatan dari struktur jalan yang semula itu telpot Pak di tempat kami ini. Dan bahkan sebagaimana contoh di sini Pak, ada foto kondisinya seperti itu, Pak. Dan ini cukup merepotkan kami, cukup merepotkan Ibu Bupati karena setiap tahun mesti itu masuk di Youtube dan itu risi juga, nanti terus dibilang Ibu Bupati tidak peduli dengan daerahnya, padahal bukan itu pak karena memang anggarannya terbatas, dan kebetulan Alhamdulillah Pak Bu bisa membantu sampai 21 miliar alokasi di Keongan sekitar 18 miliar kemudian yang Perlu-perlu saya sampaikan juga, dengan adanya perbaikan ruas jalan ini juga memperlancar arus lalu lintas. Sekaligus juga mendorong, Pak, mendorong masyarakat ini untuk bisa melakukan kegiatan usaha lain. Dan saya sudah tanya di beberapa lokasi, ternyata cukup eh, apa baik untuk kepentingan kemajuan perekonomian di daerah Keongan ini. Dan yang paling juga menjadi sesuatu yang penting juga apa, Pak? adanya desa-desa yang selama ini sulit dijangkau kalau musim hujan sekarang sudah tidak terisolir lagi bisa diakses dan mudah termasuk dengan perbatasan tragen Pak dengan perbatasan sakit dan perlu sebagai ilustrasi saja bahwa tahun 2023 ini pun Pak Gud membantu kami hampir 23 miliar Pak yang teralokasi di empat kegiatan moga-moga saja nanti empat kegiatan tersebut dapat terserap dan sesuai dengan apa yang ee, ditargetkan sejak awal dari kegiatan ini. Nun Sewu Pak Gub, saya mau sedikit min mohon izin. Karena kebetulan di sini itu kan ramainya tempo hari itu karena adanya YouTuber yang sering mengekspos beberapa kondisi. Lah, karena saat ini Pak Gub sudah memberikan solusi berupa bantuan anggaran keuangan di ini sehingga kondisinya sangat berubah dan berbeda dan minta kepada youtuber yang bersangkutan biar juga apa ya imbang lah saya mohon jenengan juga bisa menyampaikan sebetulnya yang jenengan maui dulu seperti apa lah sekarang sama pakup sudah dibantu lah terus karapel mau menang gitu loh itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Gubernur dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa saya haturkan sugeng rawuh Pakdu ee uh, Pak Gajah Pranowo dan Martin Wun, untuk kesekian kalinya hadir di Gerobogan sebagai bukti yaitu Pak Gubernur cinta kepada masyarakat Kabupaten Gerobogan tepuk tangan Insya Allah kehadiran pimpinan di wilayah akan membawa berkah ya dan kebaikan bagi kita semua dan nih Pak Gajah Pak Gubernur ini bangga Jumbo Termasuk ketuarnya Di Demang ini Nah ini dirawi Pak Ganjar terus Nah ini Setelah tadi eh, Pak Ganjar eh, Di desa Harjo Yaitu panen padi Dan eh, berjumpa dengan Para petani dan kelompok tani Tadi dengan kepala desa Juga sekecamatan Godong Kali ini di Keyongan bisa yaitu e, mersani e, langsung kondisi masyarakat e, desa Keyongan ini. Dan izin kami laporkan mungkin garis besar upaya mengantisipasi yaitu ketersediaan bahan pokok Pak, Pak Ganjar. Untuk menjaga inflasi ini kami bersama Vorko Pindah tiap hari Senin pasti ada pertemuan dan melakukan langkah-langkah strategis yaitu untuk antisipasinya secara umum di Kabupaten Gerbuka dalam e, keadaan aman Pak. dan harga beras medium dari bulog di tingkat pedagang pasar kurang lebih 9.450 kilo e, per e, kilogram kalau medium yaitu lokal 11.000 sampai 12.000 Pak dan stok bulog hampir 150 ton di gudang sedangkan stok di masyarakat ada di pedagang pasar termasuk pengepul dan lumbung-lumbung pangan tadi Pak Ganjar berjalan sampai Godong mungkin dari gubuk tadi sampai keradenan ini semua panen Pak Akhir serentak dan ini kami kerjasama dengan Bulog melakukan juga operasi pasar di pasar-pasar rakyat saat sudah kami lakukan di Purwodadi, Godong dan sebagainya termasuk di Mirosari dan komoditas dan pokok yang lain, Pak Alhamdulillah masih dalam kondisi uh, relevan stabil dan termasuk uh, minyak merek yaitu kita stok di, uh, di pedagang kosong, Mbak. Dan ini perlu kita uh, juga perhatikan. Di gerobakan tidak ada D 2 Ini sehingga pedagang menunggu. Dari distribusi Yang namanya minyak cap D2 itu Tidak ada di lapangan Dan mudah-mudahan uh, bisa Di drop, didistribusikan Di, di Kabupaten Gerbogan Dan saat ini kita ada desa Keyongan Di sini Kecamatan Gabus sebagai salah satu Desa pinggir Wilayah Grobogan Yaitu uh, batas dengan Sragen dan Jawa Timur uh, Mana? Mana? Ngawi, Pak, Jawa Timur. Iya. Terus ee eh, suatu ini perbatasan Jawa Timur. Makanya terluas se-Jawa Tengah daratan, Pak. Dulu terkenal kalau mau ke sini, Pak, susah banget. Bukan main-main. empat tidak bisa masuk. Jalannya rusak parah seperti sungai. Saya pernah kepeleset di sini di sama Mojek Pak. Waktu saya masih jadi ketua DPRD dan petugas kesehatan dari puskesmas mungkin pakai naik trail pak dan eh, bisa mungkin terima, terima kasih pak gub selama ini dibangun ]nya. ini susah payah kalau mau mencapai ke kota Alhamdulillah lima tahun eh, belakang kita bangun terus pertama kali saja pinjam ini juga matur jama pak gub diristui itu 200 miliar pak dulu dan dengan bank jateng untuk membangun infrastruktur jalan dan tahun ini juga 115 miliar ini semua pihak termasuk DPRD mendukung dan, eh, tadi, dan ini tadi sudah dipaparkan 18 miliar dari provinsi, kekurangannya 4,5 miliar dari APBD pinjaman tadi, dan sumber dana pinjaman tadi bisa eh, membangun yang ini di gambar ini Pak Duh dari Radenan tadi sampai gabus, penyongan batas raden tadi. Kami juga berterima kasih Pak Gub selama ini dibantu dan mudah-mudahan ke depan saya minta bantuan lagi. Kami laporkan panjang jalan kami hampir 942 km. Dalam kondisi yaitu mantap. 80% kekurangannya banyak eh, 15% sepanjang eh, 139 km dan masih bantu, eh, membantukan yaitu butuh dana sekitar setengah triliun mbak 500 miliar dan ini eh, oleh karena itu kami tidak bosan-bosan kalau WAW dengan beliau itu sekadang-kadang tengah malam eh. <laughs> Kalau saya dimarahi saya minta maaf Dan bantuannya provinsi ditambah terus Pak Agar penyelesaian jalan di Kabupaten Gerbukan bisa tuntas Dan kita doakan Pak Bu dikasih sehat terus Dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas Serta terus bisa mengabdikan diri untuk negara dan bangsa di masyarakat dengan lebih tinggi lagi sukses selalu Bapak mungkin itu dari saya wabillahi topik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, youtubernya mana? ah sini sini <laughs> ah, ini bagus ini mas follow oh, namanya siapa Sriyono Pak Mas Sriyono udah berapa lama jadi youtuber Sebenarnya saya bukan youtuber yang kayak di TV, -TV Lo ya pokoknya duwe akun YouTube ya. kapan Ya kurang lebih 3 tahun Oh 3 tahun? Ya. Followernya berapa? Baru sedikit, subscriber berapa? Kalau akun pribadi baru mungkin seribuan Ada pribadi. dua yang satunya 50an ribu Pak 50 ribu apa? Itu ya uh, hobi tentang bola kayak gitu, Pak. Oh, tentang bola. Ya. Jadi yang akun sendiri seribu. Ya. Oh, yang akun, apa namanya? Hobi, ya, hobi saya, akun Pak. Akun hobi, ya. itu hobinya bola. Iya, Pak. Oh, menarik. Jadi, Pak En, ya. usah takut sama YouTuber. nggak ya. usah takut sama anak muda. Karena sebenarnya kritik mereka itu bagian dari harapan rakyat maka tugas kita sebenarnya ya memperbaiki Pak Ganjar jalannya rusak, tan apa wit pisang, rapopo ya itu tugasnya bupati, tugasnya DPRD Pie carane caranya kedanganku hilang terus kemudian diaspal ke, kek pengerasan kek, di beton kek gitu tapi ada tapinya, yang muda-muda kayak beliau ini mesti dilibatkan dalam eh, perencanaan pembangunan maka kenapa di Pemprov itu setiap mau musrenbang kami in general semua datang dulu kayak kemarin ngomongong gitu, di jadi pada saat kemudian mereka minta semuanya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh yang diminta masyarakat banyak kan, nah pada saat itu kemudian kita butuh keputusan politik, antara eksekutif dengan legislatif pada saat mau diputuskan itulah keterbatasannya ada maka pada saat keterbatasan itu ada nah kawan-kawan ini dikasih tahu, bro ini yang diminta 100 kemampuan kita hanya 10 menurutmu mana dulu? mono, nah biar bisa kita ajak untuk memberikan penjelasan oh ternyata dengan keterbatasan itu maka kita harus ada skala prioritas, dari 100 ternyata hanya bisa 10 yang berikutnya di mana? ya tahun depannya, berikutnya mana? tahun depannya lagi tapi ada nggak sumber yang lain? ada apa itu? minta bantuan pemprov, apa itu? minta bantuan pusat, apa itu? inilah satu-satunya Bupati yang ada di Jawa Tengah berani pinjembang untuk membangun infrastruktur. Satu-satunya habis itu ditiru seragam. Apa yang saya sampaikan ini luar biasa. Kemarin waktu pelantikan wali kota Semarang ya, dirawibun Mega saya ceritakan, Bu itu anak buah ibu yang wedo gue mati. Itu presiden ini gubernur disini utang buang nekat. Ya, dan DPR-nya dukung hebat tapi ya, ada tapinya semua diberikan untuk rakyat itu jempolnya dua nah, diberikan dua rakyat nah, kayak beliau itu butuhnya adalah edukasi bahwa keterbatasan itu mesti ada nah, waktu itu jenengan apa? yang disampaikan apa? Siap. Jadi saya itu waktu itu gini pak, saya bertugas jadi uh, panitia PPS penghitungan suara pas dibusui jadi calon bupati yang, yang kedua. Nah terus. itu saya kan melihat masyarakat itu kan yang mau mencoblos kan jalan kaki pak. Oh jalan kan, kaki Jalan iya. kan belum bagus. Oh, oh. Nah, terus sepulang dari uh, TPS saya itu merekam uh, apa yang pendapat-pendapat masyarakat di sini. Okay. E, keinginannya apa, uh, coba kita manfaatkan media sosial pak. Oh hebat. Ya itu saya upload terus saya juga mau izin ke Pak lurah, Pak Desa Desa Kayongan. Alhamdulillah Pak lurah mendukung Pak. Oh bagus. Oke. Oh ternyata Provokatorin Pak lurah. <laughs> Kondangan Mbak saya ini. Terus terus kemudian uh, setelah itu ternyata ramai Pak di Facebook, ya, di ya, YouTube ya, ramai. Ya, ya, ya. Saya juga didekam Pak sebenarnya Pak. Eh lah biasa, canda oh Tiba ya ciri, enggak Pak M. Tiba jiri ciri. Pak Guru saya nggak perlu nggak perlu kendor kendor. Tiba ya orang dekat. Tapi saya nggak kapok, kapok Pak, nggak kapok. Ya, ya. Terus, apa? yang kedua setelah <laughs> jadi bangun ya. saya bertanggung jawab pak apa? saya rekam lagi bagaimana aspirasi masyarakat setelah dibangun alhamdulillah pada seneng semua pak tepuk tangan eh ya. edukasi masyarakat buat konten yang positif kritik boleh pemerintah nggak usah panas kuping yang penting tanggung jawab menanggung untuk menjawab menjawab itu belum tentu selesai tapi bisa menjelaskan dan mengedukasi bagaimana cara menyelesaikannya maka masyarakatnya nanti akan cerdas oke okay, bro siap, Terima kasih. makasih pak ya. Ya. Yeah. elok teman youtuber ya. youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Ibu Bupati, teman-teman dari Forkom, Bunda, dari DPD. Terima kasih, Pak Kajari. Terima kasih sudah hadir, Pak. Pak Dandim, Luna, yang kulitnya Pak Dandim ini, jenengan sudah jadi Dandim, loh. So. Amin. Pensiun kapan? Dua orang mungkin. Saya minta tunangnya sehat, damil. Pak dan Pak Janto dari... Pores, terima kasih sudah diwakili teman-teman saya ini, provinsi, dari provinsi ikut hadir ya. Dan tentu saja, Bapak Ibu, keunikan gerobokan itu karena tadi itu luas. Dan anggaran di ke semua saja untuk infrastruktur nggak akan cukup. APBD sekarang kita berapa ya gerobokan? 2,6. Jadi kalau 2,6 itu... Saya, periode pertama ya Pak Anung, Pak Anung belum jadi kepala dinasnya, eh belum ini karir di sana. Itu saya menaikkan dari 700 miliar menjadi 2,1 triliun. Untuk membangun seluruh Jawa Tengah. Memang kelihatan sekali, kelihatan tambahannya. Sekarang saya sudah tahun ke, menginjak tahun ke-10 ini. Hampir habis, nanti bulan September saya dengan Gwes Yassin habis. Tapi, kita hari ini, hari ini sudah merasakan rusak lagi. Tapi ini relatif, ya Pak Nung, ya relatif awet, relatif awet. Maka 2,1 triliun itu baru kita agak melihat kenaikan uh, infrastruktur fisik yang kemudian kita bisa. Uh, nah, saya bayar, Pak Ibu. Ya, urut kita, Ya, saya membayangkan APBD kita 2,6, kalau 2,6 itu katakan 2 triliun saja semua dipakai untuk bangun jalan. Wow, oh, setuju badan, Setuju Mbak Rumah kamu bayaran opo. <laughs> ya enggak, jadi umpama 2 triliun saja ya setahun kemudian dipakai untuk ini. Yo kantorin buku kertas gitu bensinnya ora bayarannya ora gitu ya yura sah, nganggur kira-kira nggak usah tahun terus gitu. pokoknya dua minggu gawe <laughs> instruktur itu nggak akan cukup jadi makanya ada cara-cara yang tadi disampaikan yo ngutang terus kemudian nambah belum lagi besok mobil kada ya kita mesti nabung lagi nah pinternya Bu Sri ini adalah beliau lobby ke kiri kanan, untuk bisa mendapatkan tambahan tahun 2023 kira-kira berapa? 20? 28? 28? oh 23, mudah-mudahan 23 miliar besok terus bisa dipakai saya kemarin bicara dengan Pak Basuki Busri Sri nah sekarang sudah ada dengan pola impres dengan cara impress sekarang kita bisa propose, Pak ini gawat. Maka nanti saya mau lewat seregen pulangnya, jadi di gemolong itu juga Pak Andung ini kelenger ini. Pak En, kalau Pak Andung diajar itu Youtube-nya Dino. Itu dipuisu-puisu sambandino kiri-kanan sampai cilik badannya <laughs> Bahkan kami Pak, ini cara-cara Pak En, bahkan kami kalau sudah begitu dan kami belum bisa, kita kasih spanduk, Pak. Tulis si banner, mohon maaf Bapak Ibu ini belum bisa dikerjakan pada tahun ini, masyarakat tahu. Artinya apa? Pada saat musrenbang pun tidak semua masyarakat tahu. Kalau kemudian sudah akan dikerjakan, masih ongoing, proses, lelang, kita tulis. Ini sedang lelang mudah-mudahan selesai tahun ini, jadi masyarakat tahu, kita edukasi, kalau belum kita katakan belum maka kadang-kadang penanganan kecil-kecil ya pak ya yang bisa kita lakukan pecing-pecing kecil-kecil gitu untuk kita bisa menyelesaikan dan kalau saya lihat dari gambarnya ini kelihatannya bagus lagi belum gambar isine oh siapa yang berani nyanyi ngacung berani, oh, berani nyanyi oh kamu oh berani nyanyi oh ya ini hiburan mbak Rambak Yar Namanya siapa? Aska yang keras dipegang. Dipegang gini, gini, gini. megnya dipegang. Nah, udah, dah, dah. Aska. eh, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Aska Aska udah, sekolah belum? sekolahnya kelas berapa? udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Nyanyi apa? apa? opo? apa? belas okay. Satu, dua, tiga. Igomot, judulnya mau. Igomot. Igomot. Igomot. Igomot. Igomot. Igomot. Igomot. apa? Wow ayo oh, siapa lagi yuk gak jadi? siapa? kamu berani? ya sini sini ya yang cewek ya oke pegang micnya ya yang keceng namanya siapa? Afi wah Afi wah ini ini baterainya nyar yang tadi baterainya sudah ini Afi kelas berapa? lima kelas lima? oh pinter siapa nama guru favorit? Bu Maya Bu? Maya. Bu Maya. Bumaya, bayi hati ya. Bumaya senengnya apa? Ngajar apa dia yang paling kamu seneng pelajaran apa dari Bumaya itu? Tematik, tematik. Oh, tematik. Eh, Surababoh. Eh, broke sekalian, kalian, pemadangannya kowe. Eh, Surababoh. Eh, Surababoh. Ya, eh, singkirnya enggak apa-apa. Sini, cini. tematik. Oh ya, yeah. kamu panggilannya siapa? Panggilannya Avi api api besok kalau udah gede mau jadi apa? Gak tau. Oh gak tahu gak tahu Mau nggak jadi kayak itu pendul gitu? Nggak. Reok gitu? Nggak. Oh ya oke. Nah sekarang api mau nyanyi apa? Nggak. Nggak nyanyi. Nggak. Garuda enggak. Pancasila. Bisa. Bisa. Oh! Satu, dua, tiga Geruda Pancasila Satu pendukungmu <tuk> Patriot proklamasi setiap Setia berkorban Untukmu Pancasila Dasar negara Rakyat Adil, makmur, sentosa Pribadi Bangsa ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju maju ini api ini anak hebat elah iya. sanggup ini hadiahnya tidak ada anak kaya. hadiahnya tidak sanggup jajan pedi raiso anak sekarang itu hebat Ya, kamu mau handphone apa sepeda? Handphone. Hah? Handphone. Handphone aja mas. Eh, tepuk tangan. Allah kwebeti rasa. Ya, handphone. Oke. Okay. Dah, tepuk tangan. Ya, dah. Kamu duduk dulu sana. Duduk dulu sana. <gulit> ini bangsamu ini artis dadaan lagi mau itu Pak N besok lagi kalau buat acara ada artisnya eh, kalau gak ada kita cari artis sendiri nih eh haaah apa kamu gini gini mana halo halonya kamu mau apa Adi namanya Adi kelas berapa kelas 3 kelas 3 kamu kesini mau ngapain nyanyi, nyanyi apa? dari Pajasila lagu yang lain? apa? apa? itu bisa itu lagunya bisa? bisa? oke, pertanyaan pertama dulu siap sini, lihat sini. siapa nama Bupati Grobogan? Ayo, siapa? Ya, ya, dibaca, dibaca dulu, dibaca yang keras, dibaca. Oh, Sri. Sri, siapa? Bu Sri, Sri, Sri, oh, tepuk tangan Ya oke okay. Jadi kamu panggilannya siapa Sri, namanya Adi Sri, Panggilannya siapa Adi. Adi. Oke, Di. Okay, besok kalau udah gede mau jadi apa? Masinis. Hah? Masinis. Masinis. Ya. Oh, mau jadi masinis ternyata. Masinis itu nyopero. Kereta api. Hah? Kereta api. Oh, kereta api. Pernah naik kereta api? Pernah. Pernah. Pergi ke mana? Ke Banyuwangi. Banyuwangi. Oh. Ya yeah. <laughs> tergantung. Aji pergi ke Banyuwangi. Yeah. Oh, jangan -jangan ya. Oh jangan-jangan ketemu Farel di sana ya. Iya. Yeah. Kamu bisa nyanyi lagunya Farel Bisa nggak? Bisa gak? Say, say, say, say, say. Say. Ini ada megleani ora, ya, ya, ya, ya, Yuh. coba ini karena bos ini Adi ternyata pernah naik kereta api, cita-cita jadi masinis ya, dan ternyata pernah pergi ke Banyuwangi. Kita itu temu Farel di sana, coba satu, dua, tiga. Contoh ini, saing saya. Yo, mas, o, ya pastikan. Oke terus. Tahu ya aku ya orang mampu. Mungkinku aku yeah. mencintaimu. Kau okay. berharap Engkau kau mengerti. Tiat ini yeah. ada pak kan? <laughs> Pancasila apa? Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kera Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Kemanusiaan yang adil dan beradab Entah, Tiga Tiga, tiga. Per... Indonesia. Empat Kerayatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pintar Isya bro Rawat di Sungut kue. Ini anak pinter ya Jadi bisa jadi masinis ya. Keretanya panjang nggak? Oh panjang Nah tadi pertanyaan sama tadi Siapa guru yang paling kamu sukai? Pak Pain. Pak siapa? Pak Main. Pak Pain. Asli Grobogan iki. Itu Seneng Pain iki saya wis ora lho, Bu. Uh. <laughs> ya, ya, Pak Pain ya. Pak Pain ngajar apa? Ngajar matematika. Oh, matematika. Kamu suka matematika? Uh. sama tos. huh ya. Yeah. Ya matematika, dah. Kamu hadiahnya mau jeruk apa pisang? Pisang. Hah? Pisang. Pisang. Oke. Okay. Ini hadiahnya pisang. nih, semua semua semua. Tadi kamu handphone ya? Sini sini sini ya. Ini handphone. Nah. Ya oke. Okay kamu pisang Ap ya Ap eh? HP ah? HP yang minta HP ini tadi kamu mintanya pisang ya eh? <laughs> ya kasih handphone lagi sama pisang ya nanti dipakai untuk belajar ya ya ya ya ya salin, ya, yo, yo, yo, salin. ya. Dah. Bapak Ibu, <laughs> mayan itu hadiah apa, hiburan seger ini. <laughs> ya, Nah mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat. Nah nanti di Pak bantuan-bantuan berikutnya tolong. Satu diperhatikan kualitasnya, sebaiknya diperhatikan. Dan saya titip ojo oh, dikorupsi. korupsi, Tumpung ada Pak Iqbal ini ya. Bapaknya <laughs> ditemani ya Pak ya, jangan dikorupsi. Kuali enak, bener cocok aku. Makanya ini ada DPRD, ada yang pengen jadi anggota dewan gitu loh. Jadi nanti tolong layanan masyarakat yang terbaik mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersilakan kepada Kepala DPR, Kabupaten Grobogan beserta dengan Forko Bunda, atau yang mewakili berkenaan penampingi beliau Gubernur Jawa Tengah. Baik, yang kita Cuman ini kan Oh, no, no, no, no. Yeah tapi tanahnya punya jadi komunikasi jadi mesti ada kalau mesti ada yang dipakainya kalau ya kalau dia kalau nanti kita jadi ini masyarakat kita oh iya, makanya kalau. Maka saya terlalu cinta. Bapak, prio. Kok kayak rapat interupsi. Mau matur, Pak. Anak-anak saya di SMP itu, nah. kalau mau lewat jalan Galikali Tengah dari Rejo Sari ke Keongan, itu jaga ada jalannya, Pak, lewatnya sungai. Oh, lewatnya sungai. Berarti nah. untuk prauno. Lu enggak bisa toh, Pak? <laughs> lewat Jal Kok ya, Sonra... anak dijual Pak? Kalau jalan, aku drama, ada Udah lemah, oh, tahun jembatan enggak like. ada Masa ya, mau jalan, mau ke jalan Lama lewat sungai berarti piye Gimana <laughs> ya, caranya saya tidak tahu Iya, oh, prosesnya ya, saya tidak tahu ya, Tapi saya mohon bantuan Itu kemarin sudah di apa tuh Wah itu lupa ya. di nah, Makadam Makadam Tapi kalau pas banjir-banjir di situ Udah bisa lewat anak-anak Pak Kasian Udah jangan lewat sungai Ada jembat lain mungkin? Ya, hai, hai, hai, hai, pak? hai, hai, hai, ya hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada hai, sebelum hai, hai, hai, hai, hai, hai, karena tadi ada YouTuber yang Dulu ikut protes gitu ya, protesnya dengan cara-cara anak muda, maka saya sampaikan, biarkan aja protes seperti itu, nggak e, usah marah, nggak usah merah kuping gitu, e, mereka yang anak-anak muda kayak youtuber itu diajak, diajak untuk musrenbang, diajak untuk apa mengerti bagaimana prosesnya sehingga mereka tahu. Dan tadi juga dia sportif gitu ya, wah bagus pak, dan ini disampaikan pada masyarakat. Nah mudah-mudahan lebih banyak lagi, termasuk tadi ada ibu-ibu yang SMP-nya nggak ada jalannya gitu ya, ini Aspirasi-aspirasi spontan yang bisa diakomodasikan, mumpung sekarang lagi melakukan perencanaan pembangunan. Sehingga sekali lagi ternyata partisipasi masyarakat penting, ternyata sharing informasi itu penting, dan masyarakat buku, -buku diedukasi bahwa ada yang bisa dikerjakan langsung dan ada yang membutuhkan waktu dalam proses perencanaan. Dengan segala keterbatasan, maka muncul prioritas. Maka Bupati ini uh, termasuk yang cukup rajin untuk menyampaikan uh, apa yang menjadi kebutuhannya ya komunikasi dengan provinsi, komunikasi dengan pusat bahkan ini termasuk bupati yang pertama ya yang berani pinjam bank untuk membangun infrastruktur untuk rakyat di Grobogan ya. itu kerajaan ya, ya meningkatkan perekonomian masyarakat sudah ada di pasar pak oh ya pasti pasti ini pasti akan efeknya nanti akan tinggi tapi ya tidak mau berhenti ya pasti akan ada eh, waktu dan ketika transportasi lancar ekonomi Jalannya dulu sangat, sangat jelek sangat sekali. Jelek. Tidak hanya jelek, tapi sangat jelek sekali. Jalan-jalan untuk off-road sebenarnya gitu. Semuanya masyarakat terbantu adanya pembangunan infrastruktur ini. Ya Pak Ganjar, terima kasih pada pemerintah semuanya telah membantu kami. Dulu yang kami susah, sekarang sudah mulai bangkit ekonominya. Mudah-mudahan ke kita lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ini namanya Pak. Pak. Pak.